Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, Bill Lovers, dan Leslor Lovers dimanapun kalian berada Selamat datang dan bergabung kembali di channel Youtube Deepo TV yang akan selalu memberikan kabar baik Kabar menarik dan pastinya kabar spesial bahagia dari idola kita Lesti dan Bilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk mendukung ya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 Jena Ortiga yang mirip banget dengan Bunda Lesti Kejora Kalau diperhatikan bersahabat dia memang bener mirip banget dengan Bunda Lesti Masya Allah Bunda El Luar biasa sampai trending dan viral di Twitter Ini keren banget tersahabat. Baru kali ini artis barat yang mirip artis Indonesia Aduh Masya Allah Bunda Lesti emang selalu membuat kita kagum, Bunda Lesti selalu membuat kita pastinya bangga. Berikutnya persahabat dan informasi dari Indosiar, ini mengenai Bunda Lesti kejauhan juga ya. Perhatikan persahabat ya, Bunda Lesti dan Papa Wildan. apakah mereka akan mendampingi juara DA5 tahun ini? Wow, ini kejutan yang pastinya membuat kita semakin penasaran. Bunda Lesi kejuara akan kembali tampil di Indosiar. Bismillah saja, mudah-mudahan Bunda El bisa duit bareng dengan finalis The Akademi 5 persahabat. Kita lihat juga kalimat caption yang dituliskan oleh Agung Dangdut Akademi Indosiar. Apakah mereka akan mendampingi juara The Akademi Lima tahun ini? Ini sebuah pertanyaan dan pastinya warga Konoha sudah kangen dan rindu. Bunda Lesti tampil kembali di televisi Banyak tanggapan komentar, banyak respon yang diberikan Di antaranya dari akun subai 106 mengatakan Kayaknya iya deh mereka bakal jadi teman duet di Green Final Soalnya kemarin Vildan gak ada pencetak duet Malah DP Reza. mungkin Vildan, Lesti buat di Results Final Amin, Masya Allah banget ya ada juga persahabat ya tanggapan lain dari akun instagram arifin.mo05 mengatakan harus min MPX x sri seridevi x dan katanya tuh wow apakah mungkin dedek lesti bakal duet sama MB di final dan Academy akademi 5 hanya doa yang terbaik mudah-mudahan bunda L memberikan kejutan bahagia untuk kita semuanya Kemudian, juga bersama ya tiga masih gambar dari Indosiar. Ini menginformasikan untuk warga Konoha. Ini mengenai untuk Social media Award 2022 di kategori selebriti paling sosmed. Karena Bunda Laysa Kejora itu tidak masuk di nominasi kategori selebriti paling sosmed. Kali ini ada informasi penting: Halo Besti Indosiar, mimin mau menjelaskan bahwa kategori selebriti paling sosmed berbeda dengan kategori yang lain. Kategori selebriti paling sosmed adalah kategori yang ditujukan untuk seluruh artis yang hadir pada acara tersebut. Dan voting dilaksanakan hanya pada saat acara live berlangsung. Kategori dan sistem vote selebriti paling sosmed sudah dilaksanakan di semua awarding industriar sejak dulu saat kategori ini dimunculkan. Kita simak juga kalimat caption yang dituliskan. Mimin menjelaskan bahwa kategori selebriti paling susmet berbeda dengan kategori yang lain. Tuh, ditekankan lagi untuk keluarga Konoha, kategori selebriti paling susmet adalah kategori yang ditujukan untuk seluruh artis yang hadir pada acara tersebut. Dan voting dilaksanakan hanya pada acara live berlangsung. Kita simak juga keterangan dari Kak Resa Anuskalis Dua Seperti biasa, jangan rame ya Kategori paling sosmed itu hanya berlaku untuk semua bintang tamu atau pengisi acara yang akan hadir di acara tersebut Mungkin Bunda Lesti belum bisa hadir, teman-teman ya Bunda Lesti memang sepertinya malam hari ini belum bisa tampil Doakan saja bismillah persahabat ya Bunda Lesti Selalu memberikan kejutan untuk kita semuanya Berikutnya juga persahabat ya kita lihat Di unggahan maesok ima 3 jam yang lalu memposting Tentunya postingan indosiar mengenai kabar kategori selebriti paling sosmed namun kita dibikin salfok juga kalimat caption yang dituliskan oleh Mae Soima Buat Soimania, jangan dukung saya Kasihan jari-jari kalian Gak usah capek-capek dukung saya I love you buat Soimania Soalnya fotoku disitu buat pemanis aja Tapi pemanis buatan Aduh, bikin ngakak banget ya Mae dan Ivan Gunawan pun langsung merespon, makanya lu sering live ya kata Ivan Gunawan, insya Allah dan di postingan ini pun memang ada foto Lesti juga persahabat ya kita hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk Bunda Lesti, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan kebahagiaan dan semoga selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Berikutnya juga persahabat ya, kita lihat ada video yang sangat membahagiakan juga di S Pro atau Suli Production Bunda Lesti ini memanggil sayang kepada Rizky Billar di depan masyarakat atau warga Cianjur aduh Masya Allah banget ya dan terharu juga bersahabat ketika banyak orang Terutama masyarakat Cianjur Langsung mendoakan buat rumah tangga Lesti dan Bilar Kita bahagia, kita bangga Masih banyak yang sayang kepada Bunda Lesti Kejaran Mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan Dan kabar baik malam hari ini Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Divo TV Yang akan selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik dan pastinya kabar bahagia dari Lesti dan Rizky pilar Ini dulu informasi di malam ini, bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar. Bagi terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.